Hai Hai Hai Hai Hai Hai Hai Sambil baca doa cuy ini kalau perlu gue lanjutin nih Gue apal nih suara saya bang Eeeh jago ya gue bang juga nih Ya tenang bang gue ratain semuanya bang Kalau perlu lima-limanya gue ratain You got a friend in me. Yo, sebelum video ini dibulai Untuk kali ini Mabru yang pengen top up CP Prosesnya instan, pastinya juga aman Karena yang punya gue sendiri Mabru langsung aja Follow instagram at odzstore Atau kalian bisa order langsung Di website-nya Mabru, www.odzstore.com bro ya, ini ada Di deskripsi di bawah ini Bro ya Atau kalian mau beli akun CODM atau game lainnya Bisa langsung aja follow instagram at kita ya, pokoknya harganya murah Banget Bro oke Yo, let's go baiklah ma Bro, kali ini gua akan mau ngisengin chat ga ngisengin sih, eh ini ada yang open requirement cuy ngapain, ngapain lu oh, ngapain, ngapain eh. lu ngapain lu ah, abang <tuk> aja iya abang abang keren banget Apatau ini cuy udah legend cuy Tuh. uh enak banget cuy udah <tuk> legend mantul, mantul, mantul. Sama -sama yang siapa sih? Nah, gas, gas, gas Gas bang Yang mantu loy oh, oh, oh. Jendek japur Dua kali Dua. Ah. Ya, Allah. Oh. Ya, Allah. ya Allah Ya Allah Ya Allah si abang-abangnya udah panik Yang penting air tuh Yang penting air tuh Yang ngaruh di map Kasih paham ya kan Yang penting air coy Betul, betul, betul pasti oh, ya, lu lupa panda ini lo lo lo penting aim gak penting apa lanjut yes. Ye yang penting aim yang penting apa aim ish <laughs> nah, keren banget teman kita we bagus Ya Allah, kok mainnya sumpah ini, M Pablo bingung kesel aja sih, cempat cempatan loh. Wei teman kita kali ini jago kali loh serius, dan ini menggendongku UNC, makasih ya bang, abang udah gendongin iya gua ga mau kesana lagi terkena kena sekarang gua kena sniper anjay ya. ya gua boleh toksik-toksik gua boleh toksik-toksik cukup a anjay Muhammad Wah Quran kasih, nakal mina Nuhusalim. Keren nih, party, party. Sam ini. Sambil baca Yasin, bro. Gue yakin party ini pasti berkah, mah, bro. ini Sambil baca Yasin, cuy. Pas main. Wow, banget bro. Sambil baca Yasin. Allahumma wa baca doa cuy. Ini kalau perlu gua lanjutin nih. Gua apal, nih. Pada ini ya. nih. sniper. Apa sih? Enggak jelas banget. Tiba, tiba, tiba. Rasnya mana? Wih. Turun. Anjay, pro juga enggak itu. Backup lah temannya. Aku mau ambil form Bang, backup gua, Bang. Cing pang dikonjuk tadi. Just watch a shuffle. Tu blarang blarang blarang. Tu saya bang saya bang suara saya bang eh jago ya gue bang terima kasih pujiannya bang anjay lumayan banget lah bang masa lumayan parah lu masa gue harus keluarin semua skill gua Oh, sniper, oh, sniper, oh, sniper, oh, sniper, sniper, sniper, mati sniper, <tuk> <tuk> sniper, mati sniper, rasa rasa rasa sniper, rasa. sniper, lagi tuh Mana bang sniper, hmm. nah, bang? Hey. bang sniper, sniper, sniper, sniper, sniper, sniper, sniper, sniper, sniper, sniper, sniper, sniper, sniper, rame kali itu pakai steam chat tuh bang kayaknya bang. Ya, Tesel gua eh, ngomong rame-rame nih suara goda. Mau udah, oh, udah samar-samar. Hmm. Soalnya gua kan lagi pilek ya, gua lagi bersin, gitu. apa batuk. Jadi gua bisa eh zona itu suara gini. Jangan enggak enggak ngabantu anjing. gua. gua. Nice suara gua bisa beda gitu, bukan oceh-oceh ini mah. malah enggak dengar suara Ya Allah, oh, Ayo bang, serius sedikit bang Musinya jago, jago bet dah Gak Musinya jago betul bang Gak jago, kita aja yang noob Kita enak. aja yang noob Kagak bang, gua gak setuju sama lu bang Iya, iya gua aja, iya gua aja Nah, gitu bang Uh, sini. Lah Wah, di. Sih? Man? sih? Di Ari ah, di Ari ah. Oke. Ari Mantap Bantai, Bang. J jaya, jaya. Rindang. Jaya, jaya, jaya. Masa kalah sih sama GM itu kill-nya? aja. Killing gua keben. Iya, lu gimana sih lu? Oi, ramai banget tuh. Di mana? Wah, ini kayak sedikit tumpah. Dimana di mana di apa, Tuh lah, satu orang. Mana sih? Di bang, biaya, mana ya, bang super dimananya dimananya di kiri itu depan lo depan, tuh man. tenang tenang tenang bang Ah itu bang aduh merah-merah depan ya, lu depan lo. itu itu bokongin bang bisa bang mantai ah mantap Gigi. abang ini iya bang gamenya MVP nih bang eh jangan salah <laughs> Beda di GNM, ready ready ready main lagi main lagi. Cepetan Bang biar gua legend. GNM. Pacet banget aku sumpah. Ini map-nya enggak enak anjir. Ya udah cepetan Bang. Yang penting aim. Biar gua legend, iya yang penting aim tuh kata Bang tuh Betul. Lu punya enggak emote begini? Enggak, enggak ada. Tenang aja enggak ada. Ah, enggak ada, enggak ada. Sama duluan enggak kelihatan gua di shopping ayo bang masih iu bang jangan sampai gm udah. gendong lupa deh bang udah di stand up nih ya udah di stand up ngembang dari tadi digendong gm bang wah kok bisa sih bang tau wow, tuh joki kayaknya jokinya di mana bang biasanya oh, tahu Nepotipest oh, Pengetri Tenang -pen -pen. nah, bang Tenang bang Mana itu? Ya, tenang bang, gua ratain semuanya bang Kalau perlu, lima-limanya gua ratain Itu lagi mana? Mana Di belakang, pomensin Pomensin Muter dia kayaknya bang <laughs> ributan anjir suara lu. Eh iya, ributan anak. Banang mah bareng Bang, ya Bang. Siapa yang main di stasiun? Si guru, si guru Berisik banget, Bang. Entar gua matiin mic-nya. Di mic lu, Gi. Eh. What the fuss ini Itu kereta Gajayana lewat ya bang? Bicik uh, Itu belakang lo bro Mana oh, ini bang? Bro gue bisa nge-nge-nge ada nge-nge-nge-nge Itu tuh tuh Itu tuh Kiri di kiri di kiri Di kiri Ya disitu ya, Naik ke atas. atas Eh kampret Sekaret bang, sekaret bang Nice, bijak bijak. Let's go bang, let's go let's go. Di patung ya, di patung. Apakah ya. na tripensi? Rumah nenek, rumah nenek. Cik rumah nenek cik. Eh, ya ampun dibokong. Lihat nice mantep bang mantep mantep mantep eh kok nggak eh, kena kok anjay sakit Bipis banget dengan sininya jangan lompakan dari sini nih itu di kiri ada waduh bro Nah ya di rumah depan ini ada tuh. Anu, mana bang? Sniper ini mana bang? Winery, Winery, Winery atas. Winery, Winery atas semua, atas semua. Bakery, Bakery, tembok, tembok. Emang, emang, emang, emang. Bakery, rumah Bakery. Ini namanya R RBT kalau gue mah RBT aja bang sebutnya nih. Apa RBT rumah botai? cuma buat air katanya belong belong belong belong eh rata nih bang kawas ni, bang wah ini sudah sakit banget anjing wah elah enggak bang gua rata ini udah udah habis, habis, habis. Oh, udah habis, udah habis udah habis, oh, gua kira masih ada nah, ting, bang, gua kira masih ada, udah habis, oi, udah habis, dulu, tetonting bang, tetonting dulu, tetonting, udah habis, udah habis, iya bang, Abis. udah habis, udah habis, udah bang, udah bang, hati ya bang, dari dari rumah botak ngak kebet. RBTR mau buta. Susah orang ngebur. Eh. dia. Tod, itu kok Toksik banget orangnya. Bang, jangan toksik di sini, Bang. Ah. Gelok, Seber Messi the best ya, Bang ngebag ya Bin. Enggak. Permu. Ceram, ceram. Hati-hati Bang sama game ini, Bang. Ini depan gua. Nice. Mancah. Bang, digendong sama game lagi lu. Gila emang. Kasih like yang banyak. Like dan subscribe. Main tetap, Bang. Tabungan dulu Bang gua. Mau sahur, mau sahur. Oke. Okay. Makasih okay. Bang ya. Thank you Bang. Yo, makasih Bang. Ya. Assalamualaikum. <tuh> <tuh> pertanyaannya dia sadar kagak kalau itu goyang, Bro. Gayanya sih sadar cuma pura-pura kali ya. Soalnya udah-udah begitu. <tuh> udah mabru ya makasih banget ya udah menonton jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mabru ya like yang banyak video ini mabru ya agar video ini trending ya Kapan ya video CODM trending udah pernah belum sih masuk trending CODM kayaknya belum deh ya udah mabru ya makasih banget ya udah menonton sekali lagi see you mabru dadah semuanya Yaudah dadah semuanya see you next